kita lagi makan bro. Ayo. Santu. Oh. oh, Ini orang Bali, bro. Masakan spesial ya, Bu ya? ya. Masuk tuh. Masuk tuh. Jadi kita ini istirahat Kita makan dulu Terus itu Baru kita lanjutin Kerja, ini nih Ini teman-teman semua ini Ini, kita disiapin makanannya Oke okay, ya guys Oke okay, guys kita. Apa, apa ceritanya nih? Oh, kau makan? bagaimana rasanya? makanannya enak? enak pak. suaranya mana? suaranya. oh jelas hotel makan. bagaimana bagaimana rasanya kalau belum punya istri itu? kalau makan gini ke gimana rasanya mana mana maksudnya itu oh What's up Ceritanya Hari ini Bang sama teman-teman hmm. sederhana tapi enak Oke okay guys, tinggal sedikit lagi, kita ada rokokmu? Mau? mau